Semuanya, Bapak Ibu, semuanya ini adalah hiburan dari sendiri, dari Purwakarta, hadir di sini, dan juga Monggo Uh, chip, chip, chip, chip. Untuk saat ini juga luar biasa Benar-benar ini adalah mungkin kita bisa langsung record mau, taruh, Untuk oh. saat ini Dengan menaikkan layangan Dengan istilahnya orang Jawa dulu adalah okay. yo, jurnal, mau dokumentasi, silakan. Ulu, oke Ulu-ulu layangan yo, yo, yo. langsung taruh. Dengan Benar-benar Satu bentuk reok Nanti layangan kita saksikan dengan naiknya diiringi gamelan. Dengan doa-doa dan dupa-dupa nanti untuk kemenyan kebanyakan monggo disiapkan agar layangannya bisa naik dengan sempurna. Siapa saya Kang Wow, Mana suaranya? <tuk> aktivitas dari MSC sedang korban Yeah Dokumentasikan pada sore hari ini Benar-benar kita diberikan oh, naga, naga. Tontonan yang luar biasa Kita saksikan bersama Kapalnya muka, Goma. Menyusul satu kapal. Lama dari... lagi. Bali oh. dari Surabaya. Iya. Ya, Di Pacanse. Di Pacanse. Pada sore hari ini kita saksikan. Benar-benar luar biasa. Toro pada saat ini memberikan tontonan kepada seluruh masyarakat